mencari sesuatu kayaknya enak Do anjing aku merasa sesuatu kayaknya enak Do anjing Do anjing sudah satu minggu aku tungantu baju Do anjing Tahun aku tidak ganti baju,